Perkenalkan nama saya Syahril Gunawan Saya adalah siswa SMK Bisare yang menerima program PWMP Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 Jadi Ini adalah tempat persemaian tanaman sawi Tanaman ini berumur lebih kurang 5 hari Jadi tanaman sawi ini bisa dipindah Kira-kira umur lebih dan kurang 10 sampai dengan 15 hari ini adalah tanaman sawi yang sudah siap dipindah. Tanaman ini berumur lebih kurang 10 hari. Tanaman ini yang sudah bisa pindah. Nah, teman-teman kita lihat tanaman sawi yang sudah dipindahkan. adalah sawi yang telah dipindahkan dari tempat persumen ke tempat pembesaran Ini adalah tanaman sawi yang sudah berumur kurang lebih 15 hari Oke teman-teman nah, selain kami menanam sawi Kami juga menanam tanaman seperti kangkung, cabai dan lain-lain Mungkin bisa kita lihat sama-sama untuk tanaman kangkungnya jadi ini tanaman kangkung yang sudah berumur 20 hari Selain tanaman kangkung ini ada juga tanaman cabai ini Dengan cara tumpang sari Cabai ini berumur lebih kurang satu setengah jadi selain kami melakukan penanaman cabai dan kangkung, kami juga melakukan penyiangan Penyiangan itu adalah membersihkan atau mencabut gulma yang ada pada tanaman kangkung dan cabai ini Paman ini dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika musim panas, dia akan mengurangi lagu dua kali hari, yaitu pagi dan sore.